All New Toyota Rush 2023 resmi mengaspal tahun ini, bisakah geser pasar Innova Zenix? cek faktanya. Toyota Rush 2023 yang serba baru dengan fitur terbaru akan memulai debutnya secara resmi di Indonesia tahun ini. Toyota Rush 2023 diketahui mendapat ubahan yang signifikan bahkan lebih keren, pasalnya pihak Toyota Rush 2023 sudah mulai berbicara kepada para penggemar Toyota bahwa mobil ini akan diterima dengan antusias. Modifikasi Toyota Rush 2023 ini membuat para penggemar semakin tertarik dengan desainnya yang trendy. Kabar terbaru datang dari Toyota yang tengah berinovasi dengan produk terbarunya, yakni Toyota Rush 2023. Menurut rumor yang beredar, Toyota Rush 2023 akan mirip dengan Toyota Yaris Cross 2023. Jika Toyota Rush 2023 mirip dengan Toyota Yaris Cross 2023, maka tidak ada salahnya jika berbicara mengenai desain serta data teknis dari Yaris Cross 2023. Toyota secara resmi memperkenalkan SUV terbarunya, Toyota Yaris Cross 2023, ke pasar Eropa. Meski mobil ini menggunakan nama Yaris, lebih dikenal sebagai model hatchback, namun, model SUV dan hatchback sangat berbeda. Kali ini Toyota merombak total seluruh bodi Toyota Yaris Cross 2023 yang kini terlihat lebih besar. Secara teknis, dimensinya adalah panjang 4180 mm, lebar 1765 mm, dan tinggi 1560 mm. Jarak sumbu roda masih 240 mm dan ground clearance lebih tinggi 30 mm. SUV baru Jepang didasarkan pada TngAB b yang lebih kecil dari CHR tapi pasti lebih besar dari versi hatchback. Tampilannya cukup segar dan berdesain sederhana. Karena karakteristik SUV, spotboard-nya menutupi seluruh bodi, tetapi Toyota Rush 2023 mengharapkan desain seperti itu. Header dengan kisi-kisi bertumpuk dan rumah lampu kabut yang dirancang secara vertikal, crossover Yaris versi ini terlihat semakin tajam berkat sentuhan bodywork hitam pekat. Pada bagian belakang terlihat dinamis dengan lampu LED serta roof spoiler dan bumper yang tebal. Toyota Yaris Cross 2023 memiliki ban yang cukup lebar yang mempertegas tampilannya sehingga terasa seperti mobil SUV. Hal tersebut menjadi daya tarik Toyota Yaris Cross 2023 karena mobil ini memiliki warna baru yang tidak seindah warna lainnya. Beralih ke bagian kabin, dashboard Toyota Yaris Cross 2023 didesain mirip dengan versi hatchback. Item juga menampilkan warna coklat dan hitam yang dominan serta detail putih yang terisolasi, di mana Toyota Yaris Cross 2023 memiliki interior yang cukup elegan, namun untuk ukuran SUV sepertinya sudah cukup. Berkat sentuhan head unit yang terhubung ke smartphone pengemudi atau penumpang, Toyota Yaris Cross dibekali mesin 1.500 cm3 di jantung Toyota Yaris Cross yang disalurkan melalui roda depan. Transmisi langsung CVT yang dapat dipilih dan transmisi manual 6 kecepatan Toyota Yaris Cross 2023 juga memiliki hibrid dengan Toyota Hybrid System 2 yang dipadukan dengan penggerak roda depan atau penggerak semua roda e-elektrik. Selain itu, Toyota Yaris Cross dimaksudkan untuk diproduksi oleh Toyota Motor Japan untuk pasar Jepang yang ditujukan untuk pasar Eropa. Selain itu, mobil ini juga dimaksudkan untuk diproduksi oleh Toyota Motor Manufacturing. Di Jepang, harga Toyota Yaris Cross 2023 mulai Rp 1798.000 yen atau 233 juta. Rupiah. Sedangkan tipe hibrid tertinggi ditawarkan mulai Rp. 2815.000 yen atau 365 juta. Rupiah. Apa pendapat Anda tentang Yaris Cross 2023? Apakah Toyota Rush 2023 Anyar bisa didapatkan saat hadir di Indonesia? Nantikan informasi terbaru Toyota Rush 2023 yang hadir di Indonesia.